Bapak Bilar Alhamdulillah persahabatnya tentunya mengikuti majelis Taklim pengajian kajian musyawarah bersama tim Marwa FC Alhamdulillah mudah-mudahan selalu istiqomah untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu menebar kebaikan dan banyak tentunya komentar kemana sih tentunya Bunda Lesti nggak nongol persahabat ya kita lihat nih persahabat Bunda Lesti tentunya hadir juga ikut pengajian bareng papa Bilar Alhamdulillah, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Si Komik. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini: Masya Allah, alhamdulillah, gara-gara Leslar, mimin jadi ngecas iman dan taqwa sekaligus nambah ilmu baru. Senang banget ya, Allah, sekarang kajian-kajian udah bisa offline lagi. Nunggu banget kajian musyawarah Ustadz Hadi Hidayat tuh. Mudah-mudahan ya, next, tentunya pengisi acaranya itu Ustadz Hadi Hidayat. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu istiqomah untuk idola kita. Kemudian juga persahabat disimak, ini ada potret pub dance yang hadir di acara Reuni Akbar Lesa Lovers Indonesia, kali ini bareng Kak Rusty ya. Kita lihat di kalimat caption yang diunggah atau yang dituliskan oleh Kak Rosales 24ler. Terima kasih Opa Daniel sudah menyempatkan datang di Reuni Akbar Les Lovers Indonesia hari ini. Masya Allah. Pokoknya kita bangga banget. Alhamdulillah kekompakan semakin solid ditunjukkan oleh Les Lovers Indonesia. Kita simak di unggahan terbaru dansia ya. satu jam yang lalu. Mengunggah postingan foto, momen kebersamaan di acara Reuni Akbar hari ini wow, yang hadir pun ramai banget persahabat ya, ada Bang Bensi Kumbang juga yang ikut hadir Masya Allah bangga banget tuh ya perwakilan dari keluarga Leslar, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Pup Dance Reuni Akbar, Lesa Lovers Indonesia. Wow, Masya Allah banget ya, makin bangga banget nih dengan Lesa Lovers. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Komentar pun banyak sekali persahabat diberikan di unggahan ini. Dari akun Yuniarti329 mengatakan, Masya Allah, seru banget tuh. Masya Allah banget ya, seru, ramai. Dan pastinya heboh banget ya acara reuni akbar kali ini. Kemudian disimak juga persahabat, diunggah berikutnya, cidukan vitamin di kajian musyawarah. Luar biasa pokoknya hari ini kita melihat yang adem-adem, opa bilar, tentunya lagi foto bersama dengan Chan Kelvin juga ada di sana. Masya Allah pokoknya bening-bening banget nih persahabat, ya, kita bangga banget nih. Idola kesayangan kita dikelilingi oleh orang-orang baik Kita tentunya salvok juga kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Kenapa hari ini adem banget ya Allah Masya Allah Itu luar biasa Makin bangga banget ya Lesnar Mempunyai idola yang sangat luar biasa Mudah-mudahan tetap selalu istiqomah Kemudian disimak juga persahabat ya Di komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Irawati Anaskor 75 Masya Allah Tabarakallah nyesnya lihat yang beginian Masya Allah banget ya Pasti kita semua bangga sebagai warga Konoha Punya idola yang Terus belajar Mudah-mudahan ya selalu mendebar kebaikan Berikutnya disimak juga yang masih diunggah di akun Instagram yang sama merepostkan balik postingan video di IGSNya Chan Calvin. Wow, kali ini bareng Papa Bilar ya, masya Allah ternyata Chan Calvin juga ya hobi main badminton. Mereka berdua akan tentunya main bareng. Wow, ini pasti seru banget nih persahabat. Kejutan untuk kita semuanya kali ini Chan Calvin akan main badminton bareng dengan Papa Bilar Ditunggu banget ya. Ini pasti seru banget Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Untuk mereka, dan mudah-mudahan ya Selalu diberikan kebahagiaan Kita simak juga di kalimat komentar Yang diberikan Dari akun Nonon Anskar Mozad mengatakan Masya Allah, jadi ingat acara Telkomsel yang bareng bunda Aduh, Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan komentar berikutnya Dari akun Faradila Anuskar 94 Disitu mengatakan Masya Allah, ditunggu banget Ini idolaku tampil bareng Papa Bi, bareng Kak Chan Kelvin, amin Masya Allah banget ya, ditunggu kejutannya Doakan yang terbaik saja untuk Lesti Bilar Amin Kita masih menunggu cirukan terbaru hingga kabar berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Win ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh